burung seharga mobil ya itu benar adanya perlu kita ketahui penghobi burung kicau di Indonesia terbilang sangat banyak termasuk event atau ajang perlombaan kicau burungnya hal itu membuat pemilik burung dengan kemampuan kicau yang bagus akan memberikan kebanggaan tersendiri bagi pemiliknya dan bahkan bisa menjadi jawara pada ajang lomba kicau hal tersebut membuat burung-burung dengan kicau yang bagus memiliki harga yang fantastis Hal itu membuat burung kini tidak hanya sebagai peliharaan saja, melainkan menjadi investasi yang menjanjikan. Berikut ini 5 burung kicau terbahal di Indonesia, yang mungkin bisa kalian beli buat yang hobi. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Burung Murai Batu Murai Batu menjadi salah satu burung yang menjadi andalan dalam banyak ajang lomba kicau burung. Hal itu dikarenakan burung ini dikenal sebagai burung dengan kemampuan kicau yang memukau dan memiliki bentuk dan warna tubuh yang indah. Burung mungil ini habitat aslinya adalah di Pulau Sumatera, Jawa dan juga Malaysia. Harga murai batu yang masih biasa saja bisa menyentuh angka 2 juta rupiah. Dan untuk burung yang sudah menjuarai beberapa ajang bisa menyentuh angka 50 hingga 800 juta rupiah. Burung Cucak Rowo Burung ini secara tampilan mungkin biasa-biasa saja ya. Tapi kualitas kicauan burung ini tidak perlu diragukan lagi keindahannya. Burung ini juga menjadi salah satu primadona bagi penghobi burung kicau di Indonesia. Cucak rawo biasa bisa dijual dengan harga 2-5 juta rupiah, sedangkan untuk yang sudah spesifikasi juara lomba bisa menyentuh angka 25 juta rupiah. Burung Kacer Burung Kacer disebut juga sebagai burung pengiru atau jalak poci. Hal itu dikarenakan burung ini memiliki kemampuan untuk menirukan kicauan burung lain. Karakter kicauan burung ini adalah nyaring, sehingga burung ini menjadi unggulan tiap lomba kicau burung. Harga burung kacer biasa adalah 500 ribu rupiah hingga 1 juta rupiah. Namun untuk kacer dengan portfolio bagus pada lomba kicau, bisa dihargai hingga puluhan juta. Burung Jalak Suren Burung endemik India dan Asia Tenggara ini memiliki ukuran tubuh yang cukup besar dibandingkan burung kicau lainnya. Ciri khas burung ini adalah warna bulunya hitam dan putih dan memiliki warna mata dan paruh yang merah keoranyian. Jalak suren ini juga termasuk salah satu burung yang sudah terancam punah di Indonesia. Namun burung ini sudah banyak yang bisa mengembang sehingga bisa memenuhi kebutuhan pasar tanpa harus berburu ke alam. Harga jalak suren ini bisa menyentuh angka 4 sampai 5 juta rupiah. Burung kenari, burung ini menjadi salah satu burung kegemaran penghobi burung di Indonesia. Badannya yang mungil dan warnanya yang mencolok membuat burung ini sangat indah dilihat. Selain itu, kicauan burung ini sangat memukau dan nyaring, sehingga membuat burung ini sering menjadi jawara kicau. Burung ini juga terbilang mudah dirawat dan tidak mahal untuk perawatannya. Harga kenari dengan gelar juara bisa mencapai puluhan juta dan untuk kenari biasa bisa dijual dengan harga Rp ribu rupiah sampai 1 juta rupiah. Itulah lima burung kicau termahal yang ada di Indonesia yang menjadi primadona bagi para penghobi burung. Burung yang mahal tentu karena kualitas kicaunya yang bagus dan telah menang dalam banyak lomba. Tertarik membeli burung kicau mahal?